Telah menceritakan kepada kami Abdan, dia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari As-Suri." Dan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami, "Bishir bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dan Mamar dari As-Suri, seperti jalur sebelumnya berkata." telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan beliau Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW, Alaihi wasalam jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus.